Ibu Saat diriku kecil Engkau mengajari perjalanan bicara Tidak kenal payah akan tubuhmu yang lelah Melihat tangisan dan kenakalan itu Senyum manis ibu merona bahagia Seolah ingin membuka kuncup bunga menawan Ibu Kini aku beranjak remaja Kaisa yang itu masih bermuara. Perhatian itu masih samudra. Tak akan surut hingga senja menyapa. Terus kekal, abadi dalam suka dan duka. Ibu, saat ini aku telah beranjak dewasa. Terima kasih, Ibu, atas perjuanganmu. Terima kasih, Ibu, atas pengorbananmu. Izinkan aku memeluk raja tubuhmu, akan aku bisikan. Engkau segalanya.